Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Kusleng. Ya seperti kita ketahui semua bahwa air bersih adalah menjadi permasalahan dunia. Salah satunya di Indonesia juga uh, banyak masyarakat yang sulit terhadap akses untuk air bersih. Kita ketahui juga ada titik-titik di Indonesia seperti di Gunung Kidul di NTT mereka sangat kesulitan terhadap air bersih. Saya di sini mau mengajak uh, kalian semua untuk ikut bantu mewakafkan apa yang kita punya terhadap penyediaan air bersih bersama BWA. Ya, insya Allah ini menjadi amal jariah kita, menjadi amal baik kita, kita bisa kejadikan ini jadi ladang kita berbuat kebaikan untuk sesama. Ya, insya Allah uh, dengan adanya BWA untuk menyalurkan fasilitas air bersih di daerah-daerah yang sulit air, mudah-mudahan permasalahan terhadap akses, akses air bersih bisa tersolusikan. Ya, terima kasih teman-teman yang udah mulai atau tergerak hatinya untuk uh, berwakaf di BWA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.